Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentu kita ke kabar pertama persahabat ya ada unggahan dari Bang Bensi Kumbang Yang mana Bang Bensi Kumbang mengunggah sebuah postingan foto barang Rizky Bilani persahabat ya yang lagi ngawal yang lagi menggandeng sang calon Mempelai pria Di upacara adat pinang Persahabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ben Siku Bang kok kayak dipaksa mau nikah Sambil emang ketawa Persahabat ya Aduh. <tik> Kang goreng mulai beraksi kembali Persahabat ya Ini tentunya membuat kita semakin kita Bahagia melihatnya Mudah-mudahan kebersamaan keluarga Tentunya tetap harmonis Amin Ya Rabbal Alamin dalam musik tersebut banyak sekali komentar Salah satunya dari Bang Yudi Revan Mengatakan perut guys tolong dikondisiin Katanya ya aduh Dengan caption apapun kata Bang Besi Kumbang persahabat Ya pasti tentunya dibahasnya soal perut Memang kelihatan persahabat ya perut Bang Benci Kumbang nih Tentunya salah salafok nih bersahabat ya Mudah-mudahan saja kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Lesti Maupun keluarga Rizky Bilar Ke kabar berikutnya kita lihat juga bersahabat ya Ada terbaru dari Pak Otis kembali Tentunya support yang sungguh luar biasa dari Bos besar Antv Untuk tentunya pasangan Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah luar biasa bersahabat ya ini tentunya banyak sekali mendapat pujian dari Leslar Lovers Masya Allah persahabat ya Ini foto bareng dedek Lesti Kejora Dedek sangat cantik banget memakai adat minang luar biasa Senyumannya membuat kita semakin bahagia persahabat ya Melihat dedek Lesti Kejora yang selalu tampil cantik di setiap acara apapun kita lihat persahabatnya dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Yani dari akun irnik 1722 mengatakan terima kasih bapak udah sayang sama mereka masya Allah. berikutnya persahabat ya, komentar diberikan dari akun karlina 227 mengatakan terima kasih pak otis love love banget sama bapak selalu mendukung idola kami luar biasa tentunya pujian, doa Support juga diberikan untuk Pak Otis. Hai jadi dari Leslar Lovers yang selalu persahabatnya mendukung, mensupport, mendoakan yang terbaik untuk kedua kita. Mudah-mudahan saja ada sesuatu kejutan yang lebih ditentunya diberikan dari ATV dari Leslar juga untuk kita semua. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga keunggahan berikutnya. Di sini ada sebuah momen yang membuat kita tentunya harus bahagia juga nih persahabatnya melihatnya ketika acara upacara adat minang rizki bilar ini terlihat Bapak Daniel mendoakan untuk sang anak tercinta dan ini selepas pemotongan rambut Reski Pilar sahabat ya luar biasa tentunya untuk budaya Mina ini kental banget para sahabat ya prosesi adatnya luar biasa makin bangga kepada negara kita yang selalu tentunya memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Rosa Rosa_less24lat Mengunggah sebuah momen spesial juga dari Papa Daniel dan Rizky Bilar Pada luar biasa Untuk pelepasan sang anak persahabatnya yang sudah menjadi tumbuh dewasa ini tentunya Papa Daniel menyerahkan semua kepada Rizky Bilar untuk berumah tangga Ada kalimat caption yang dituliskan Papa Daniel di acara pengajian dan adat, apa yang bikin saya mewek nyesek kata rasa bersahabatnya Luar biasa memang Tentunya kita patut bangga, kita patut bahagia kepada idola kita Rizky pilar maupun Leslie Kejorak yang selalu tentunya menjadi sosok inspirasi untuk kita semua Fora Fans dan berikutnya ini, sini ada bonus kali persahabatnya foto cute yang baru muncul, baru terposting. Kita lihat aja persahabat ya, Masya Allah ketika momen di acara pengajian, luar biasa. tatapan mereka bikin candu persahabat ya, ini membuat kita semakin bangga kepada Lesti dan Bilar. Mudah-mudahan hubungan mereka selalu diberikan kebahagiaan dan kelancaran.